Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada selama siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian di TV yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Les Di Kejaraan dan Rizky Bilal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 Baiklah, berusaha berasal dari manapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini. Ada semua kabar spesial terbaru dari Ayah Kejora. Yang mana Ayah Kejora baru saja mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamanya dengan keluarga besar ya ketika liburan. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk keluarga besar di dekat ayah Amin. Semakin hari, semakin tentunya terlihat luar biasa banget ya penampilan dari ayah kejora Akinya BBL. Mudah-mudahan selalu banyak doa yang diberikan juga untuk orang tua idola kesayangan kita. Untuk berikutnya persahabat ada kabar terbaru mengenai acara Akikah Abang L ya kita lihat aja nih wow mewah banget ya ini adalah tentunya persiapan acara catering dan dekor Akikah BBL wow ini langsung di rumah persahabatnya yang dan Rizky Pilar ini luar biasa banget mewah dan sangat luar biasa membuat kita semakin penasaran dan semakin gak sabar menantikan acara Akikah BBL nanti malam. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Anus Korsik. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Terpantau, sate kambing belum nampak katanya persahabat. Yaduh, cute banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saja acaranya lancar, acaranya diberikan kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terobat selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.